Hutang lunas itu caranya yo bayaran selesai toh? Nah ya itu babe, masalahnya bagaimana cara membayarnya kalau nggak punya duit? Yo goleo, sudah nyari nggak dapat, gak dapat dapat? Yo entenono berapa lama saya harus menunggu? Yo sak matimu? Nah yang kan nunggu kan urusan waktu, waktu. sampai kamu mati. Kalau udah mati yo wes masih hidup yo enten entenono. tunggulah dengan cara men Mencari, lihat, ya, Habib punya hutang, tapi saya lihat itu kok, masya Allah, cepat sekali, apa melunaskannya cepat kok bisa begitu, bagaimana, Lakun dia bolake, kok maksud maksud tapi bagaimana, lah kamu istighfar, bau, bai, nah, aku istighfar ngejak-ngejak uang betul kan? Ya istighfar saya aja aja, oh, orang, dan saya suka diajak ke rumahnya orang, setelah saya su suka diajak dongok ya, aku se seneng lah langitnya orang orang mau tak tak tak ora tak beli ya orang ngapain langit digetok-getok langit dibel-bel kesuwen bukanya terus tak dobrak langit itu jangan mengetuk pintu langit Allah pintu langit kok diketuk dobrakan pintu langit itu Allah seneng gitu brak uh soboki malaikat kir siapa itu mendobrak pintu langit ternyata ada ribuan solawat munjiana naik <tuh> iya pintu langit pertama goncang <tuh> ada apa ini oh uh, ternyata al-fatihah mujiah yasin dari majlis al-raudlo tuh oh langit e 1,5 m kasih loh ya begitu masalahnya jenengan kira dok nah, aku yakin pol <tuh> ada orang nanya sama saya Habib ya Habib kok bisa yakin toh Habib kok bisa yakin lho terus saya balik nanya lah ini urusannya dengan siapa dengan Allah Nah terus aku meragukan Allah ngawar mu gila ya kan urusannya meyakini Allah terus kamu nyuruh saya meragukan Allah begitu ya, ya, ya enggak begitu maksudnya terus pihak maksudmu omonganmu maksudnya pihak Coba kamu jelaskan maksud ucapan kamu tadi Habib kok bisa yakin gimana Habib? Eh, saya justru bertanya lah Kamu kok nggak bisa yakin sama Allah tuh gimana sebabnya? lu saya yakin sama Allah Tapi loh kok enggak tapi? Kok pakai tapi? Ini, ini tapi, tapi, tapi Ini buangan lagi gitu. Kalau tapi boleh dimakan Kalau tapi buangan Paham gak? Besok masih mumet lagi Oh, jonggaya Sekarang unda besok mumet oh. Jadi ya gitu orang hidup ini simple. Kenallah sama Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk nyembah Aku. Nyembah di situ tafsirnya para ulama illah liya untuk mengenal aku, maka kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala siapa Allah yang punya langit, yang punya bumi yang maha bisa, yang maha kuat, yang maha maha maha maha maha yang maha, maha kaya, maha duwe, maha segala galanya Allah subhanahu wa ta'ala justru karena yang punya segala galanya Allah itu enak, enaknya bagaimana Allahnya maha mendengar, orang butuh awakmu bengak bengok, golek, bolok meneng, tok, batin, ngerti, gusti Allah Apalagi kamu teriak Gitu kan Bu Ibu Yang kerja cari duit siapa bu Suami Terus ibu ngapain Lagi loh mbok-mbok Pegel lah lalu. lalu suaminya sibuk cari duit dia Ngapain di rumah Ngapain lagi Ngepel Masak ngapain not sinetron ngapain ya sibuk banyak waktu kosong terus main game terus ngapain suaminya pulang nggak bawa duit pak itu piye to pak rentok duit piye to pak lo kamu tuh di rumah itu tugasmu ngetuk langit mendobrak langit caranya bagaimana kalau suamimu tuh pergi cari du duit kamu yang bagian to Dunga Allahumma ya gusti Gusti Allah Suamiku pergi ya Rabb Jangan biarkan dia kembali tanpa duit Orang mulai tenang Laitu monik liru. Jangan begitu doanya Doa yang betul Jangan biarkan suami kembali tanpa duit Gara-gara nggak -gara bawa duit ketabrak mati Mulai Dapat berita suamimu meninggal dunia oh, ya kenapa suamiku ma mati anak ikrungulah mbaknya mau ngomong-ngono Oh cobali kecuali enggak waduh duit lepapak ganggu duit iya ma mati hati-hati Bu doa tapi yang be betul angkat tangan sungguh-sungguh ya Allah suamiku tuh orang Jawa dulu begitu suaminya kerja, istrinya nirakati sholat, poso, wirid makanya istri-istri zaman dahulu ya, ceklani bucu-bucu saya saiki ceklani handphone betul bapak-bapak? <tuh> uangnya yang dua aku rapet di noneng disorak bu jangan marah ya bu Roda. Tidak apa-apa Ibu-ibu rodok marah tidak apa-apa Sebentar lagi kita kasih makanan Sogok Luluh hatinya insya Allah Bu Lah ya toh, bu Itu Ada bibik saya almarhumah Masya Allah Suaminya kerja jam 7 sudah ke pabrik Istrinya baca yasin Wakiah tabarruk, pegang tasbih dan satu buku ada jadwal Senin la ilai sekian ribu kali selasa sekian ribu kali tasbihnya sekian ribu kali sholawatnya sekian ribu kali kalau belum selesai baca jadwalnya hari itu orang ngadek ninggel nukur sini pantes bu Joni suki lawamu <gülüyor> ganti channel <tuk> suami berangkat kerja dia sibuk ganti channel senam aduh halo hadir orangnya wah puas puas banget ini lu bukan gak boleh senam, senam bagus olahraga olahraga tapi yontung oh gitu loh orang yang dipikir mong senam senam sinetron program Diet, macam-macam. Dungolnya orang dilakoni. Bu, cerita hati kaum pria, aku mewakili mereka semua. rezekimu di langit, bukan di suamimu, bu. Bukan di suami di langit. Bukan di bujumu. Ya maka gedorlah pintulah, langit. Lah kalau suaminya dobrak langit, istrinya dobrak? Langit anaknya Dobra langit jebol lah kalau pintu langit jebol apa yang terjadi ngrojok lagi bolong ya orang ya Allah lu ini saya ngomong beneran para aulia itu melihat para awlia itu melihat kenapa bulan rezekinya kok sedikit soalnya itu bolongannya dari langit ki bolongan paku cilik lo netesiswe tekan ya suwi nah ini ada yang lubangnya gak gede air air buah dari langit tuh grocok nganting ngitongnya nyok nyok terus tegok nyok, nyok terus tegok kenapa? nah didobrak bareng-bareng bocunion dobrak anakion dobrak ibu bapakion dobrak tulurion do dobrak koncony do dobrak jebol wah masya allah Siapkah anda menjebolkan pintu langit, saudara-saudara? Alangkaia, <tuh> siap, siap, siap, siap, kayak imunjiah yora woco. Siap, siap, siap, siap, diajari baca yasin 41 kali hajatmu kobul yomikir yo mikir kok Betul, betul. ndak ada yang anu, ndak ada yang apa? <tuh> ada. Paket <laughs> hemat.